Bener, bener. Nah, nah, nah, nah. Eh. Eh. Nomor eh. eh. eh. ah, itu hmm, eh. Hah, apa itu? Ngus. Eh, Kawas iuk pesawat. <kilih> pesawat kertas. Buka tuh, buka tuh, Tumaha, Monyo, tok tok. lagi kemana? kena ulah anu eta tadi usahasia cjud Đặt seorang lại là tinggalin aneh-aneh tuh. E, asa rasa Di e, e, ketika mari gitu, Nah. Aku Kamar itu mau... kamar tukang aja. Kayaknya kamu... e, lu baca cerita pas Kakak AN nya loba aja gitu lah orang mantu gitu naon dan kitu mah masing-masingnya masing-masing ada orang mawani eh setara inwani orang gitu benar penting mah inget lumayan lila kudu betak kudu aku duduk do... cuman kalau uh, sampai ke nah, final itu alasan. di belakang okay. ini ya. Sinta. Sinta. Pitsi. malah ya tadi cara Semuanya, bangun semuanya. mana? Mana dia? kan, dia? malu gudang dari gerongan mak itu kan gudang itu kan jadi udah di gudang kan masih di tempat di Ya aneh namanya ya Orang numpuk, numpuk kamar di depan Orang numpoknya topeng pangnya ayah sini di kamar Pas numpuk dapur, tapi ke dapur topeng mes, dapur Nah, itu bisa ya, apa? Tidak apa? Tidak apa? orang Di kurang... udang kan datang udah deh mana tuh eh? <tuk> ah? di dapur tuh pasti ya matamu mana? dimana tadi itu punya kok. Tuh tadi Aya. So. Kok Banyak Iya, aku cek semuanya Akan tukang Ya, iya Iya, dia Iya, iya Bisa mencari baru dah Yang lain kemana? Di itu di tidak membantu ya. ya, ya. Ini tidak membantu sama tidak membantu Ini kunah Ini ya, Ini ya. ya. ya, bolong ni <laughs> Ada ya, harap, ya, ya, ya. ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, A, K T, enggak, Nawi, ayah kepergian, non. Aman, amang, amang, enggak, kayak dilebat tuh ya, tunjang, kayak, perang kalbat, kayak, A, ayo, lebatnya. Truk mau Eh, eh, eh, saya, oh, kalau kita, kita saya bobo, saya bukan bobo, cok halo teh, mana teh, yang atau badengalat, nauan gitu depot, kan oh depot, iya tuh izin, banyak tuh di subuhan banyak kenaya kemarin kabar ke gerkingnya <coughs> cuman hasil dengan lagi nggak teh bisa arek gitunya, bohong kata bercanda ya kita mah suka sukanya bercanda gitu bisa ayah hotdog gitu ayah anjing tetangga kamari direbus kok gitu. kitanya ya guionnya guion ya mah dong kayaknya orang udah kelas cai nak cai keren biasa biasa mangga <laughs> <laughs> kedapnya nih kumane mat. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mali, so. kram, itu kan aku mah gitu BPL di Eh saya ya. mewah. Mewah. marjan warna biru kan ada di di karena abisnya abis teh kebatos teh beulah. Kenalos. Aya aya. Cagat kagak. Ah gak, setengah itu jilumate 25 itu hubungan ke Orang mawa, lah. itu kayak itu ke kaki kiri pasal itu lah. Badan antara. Ah itu ni kamar mandi Oh itu tak payah. Payah. Payah. Itu ah ya. Ah ya tadi kan dia Assalamualaikum. Selamat. aduh ini asa masa ganteng? Eh, Amin. gitu. Jadi tak. Iya, Tuh di teh aman, Araman? aman, bos. Don't worry, ah, syukur atuh, <laughs> pamit karaman mah, Deddy. Oh iya, ya, cucuruh telingku, iya, kemarin mandi, adatnya tuh, eh, di kampung mah, masih kena ayam nusa, gitu. Jadi, yes, masih kena sugar, begawan cucur kos, berit nukarap itu mah. Oke, yaitu, anu, um, um, um, um, um, um, um, um, um, Oh, yatih. Ya, ya, yatih. Yatih. di abis teh yang kumpul teh itu ya kan hari minggu tempat-tempat kan Tempat wisata iya pah itu amang cuman kendara Bup, ana, gitu. A, eh, A, kendaraan lah bapak kayak kendaraan lah Oh gitu, masalah dinding kendaraan. Mm -hmm. Kendaraan, ya kanggo di masalah kendaraan mah ya. Kampil, tamah tama, kegeko, adi, ayak, kendi, saya, yogi, kendi, kangkandaraan mah. Bili, badai, araraan -ar mah, mah. Ya, ayah, mas ayam mah. Terangkum, gombel, gombel. Ya, walaupun Nya, itu, oke, ketuk, kuat, itu ku, adi, disiapkan kanggo kendaraan nama. Sabar, motorin gitu ya. Kenteng, gendeng. Kenteng, jadi ayaknya. Kayak. Ini <tuk> lima motor, Ayo, lima motor. Ayo ini ya. Oh, lima motorin nih, mah. Iya, itu ditetangi. Oke, nah, oke. Di, okay. mm. di siapa? Ini tuh kendaraan apa? Mimpi mm. arah ramang mah. Iya, iya, iya, iya, mm. munat. <tuk> nah, satunya kuat di siapa? Salah itu motor, kendaraan apa? Kita limanya lima motorin nih, ya. Lima, lima, lima, murah, nah. saya ya. Iya, mundar, mundar. Jadi ulit nah, terus kan terus ini atau atau si kayu ini. ya. Atau kayaknya? Iya. Oke, arti Ya Allah. Itu kanggo kata nama kalian pasti berangkat tadi itu. Bu Daya, Halo, itu kan halo, tuh halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Ya wali bagi-bagi so, tapi kuman, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, baik, ayo, Dia Mane Ulah Nafika Nga ganggu Barudak Maka KND Dia Namun Mane Nafika Nga ganggu Barudak Maka Dia Orang Mane Diduruh Terus Lagi nama Cip Mangkan atur geuningan rekomendasi kana ka Kadiyo ih. baretonya. Heeh. Ih, Enak polaninya luas Murah deh. murah. Nami, saya okay. Eh di mana? Rasanya di Bandung. di Terus ya, <laughs> di Nice. Hai oh. mana, itu, atas, e ayo, ayo ya. e ke jadi dua, ada sebuah, wah, besok lanjut, ke dalam kotan, fotoan, video, -an, ayo atau barang ayo ayo kataulah tuh ya, iyalah bangunan ya ah, ah, itu kan, itu. Oh, ya biasa kita kamera dia bang siap siap